Thank yeah. you. Okay, <coughs> le sí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadir semua. Baik kita mulai ya. Hari ini kita membahas bagaimana cara membaca diagram batang. Silakan dibuka kitabnya halaman 100. Ini sudah kelihatan? 178. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang diagram batang, diagram lingkaran dan sebagainya, ya. Nah, di latihan 7 1, ini disajikan sebuah diagram batang, kalian disuruh menafsirkan ya. Jadi ini ada di ini ada diagram batang yaitu tentang <tuh> hubungan waktu yang ditempuh oleh para atlet di olimpiade 1998 cabang lintas alam 10 km di dalam olimpiade ini disajikan dalam bentuk tabel diagram dalam bentuk diagram batang masing-masing negara ini dapat menempuh dalam waktu sedia nah misalkan Ini saya perbesar. Nah, ini Australia. Ini kurang lebih nah, antara 25 dan 30. Nah, ingat, semakin lama berarti dia juara atau tidak. Jadi yang juara ini yang waktunya lama atau yang pendek? Nah, nanti kalian jawab. ya. Jadi, yang A, ada berapa atlet yang berparti. Di dalam cabang pemerintah salam. ada berapa negara yang berparti partisipasi dalam cabang ini. Hmm. Jadi kalian tentukan yang dimaksud atlet itu siapa di sini. Ada kan namanya kan sudah jelas. Yeah. Nah, kalau negara ya cari ya nama negara. Ada berapa atlet dari berapa negara. Kemudian yang di peserta dari negara manakah yang mendapatkan medali emas berapa catatan waktu? Jadi kalian disuruh menentukan siapa yang dapat mendalami, yaitu yang juara. Cari mungkin waktunya terpanjang atau tercepat. Nah, kalian tafsirkan ya, yang juara itu yang waktunya lama atau yang terpendek, bukan? Dan berapa waktunya berapa? Tafsirkan. Ada pertanyaan? Oke, bisa ya? Kemudian yang C. Jadi tadi menentukan negara yang mendapat pendiri mas dan berapa catatan waktunya. Kalian lihat di tabel, cari kemudian C berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dalam yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik. Cari Berapakah atlet yang rentang waktunya itu antara 31 menit sampai 32 menit lebih 59 detik. Jadi dicari waktunya 31 sampai 32 lebih 59 detik. 30 1-32 itu masuk di interval ini, 30-35 itu. Nah, kalian tentukan mana yang Kemudian D, gambar 7.4 disusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara-negara. Pikirkanlah cara lain Untuk menyusun diagram batang ini Pertanyaan seperti apakah yang mudah Untuk dijawab dari susunan diagram batang Yang baru tersebut Nanti maksudnya ini? Modern oh, Baden, Kalian disuruh menyusun lagi. Jadi gambar 7.4 ini Kalau disusun berdasarkan abjad Dari nama depan Asal negara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 gimana Ngerti? Gambar 7.4, ya lo. Kalian disuruh menyusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara atlet. Jadi di sini ada negara apa, apa saja? Australia, Kanada, Terus apalagi? Finland, ya. Estonia, nah ini. Ada Estonia 1, Estonia 2, Jepang, Kansas, dan seterusnya, ya. Ini kalau disusun berdasarkan abjad, itu penyusunnya diagramnya gimana? Sekarang disuruh menentukan yang jadi sumbu E dan sumbu Y itu gimana, seperti ini, apakah ada cara lain? Jadi, misalkan saya contohkan jadi pertanyaan yang pertama, disusun berdasarkan hajat dari nama depan asal negara aktif jadi kita menggunakan histogram dengan data catatan waktu, itu berada di sum x dan banyaknya atlet itu di sum Y jadi maksudnya gini yang jadi sum Y yang jadi sum Y e. Jadi ada sumbu x, e, ada sumbu y. E. Ini data grafisnya ya. Nah, yang jadi sumbu x e ini kita tentukan waktu. Jadi di sini selang waktu itu antara kita ambil yang kita kira berapa rentangnya dari sekian negara ini dan atlet. Batasan waktunya ini dengan berapa? Lebih dari 25? Lebih ya? Ini? Lebih Pak. Nah, berarti sekitar 25 lebih. Berarti kita tentukan di sini. Catatan waktunya adalah 25 sampai berapa. Jadi dengan catatan ada interval ya. Jadi, di sini adalah interval waktu. Sedangkan di sini, Y-nya ini menyatakan jumlah negara atau atlet yang masuk di interval pertama, interval kedua, interval ketiga. Itu maksudnya yang maksud dengan soal D. Jadi, menggunakan histogram dengan data catatan waktu di sumber E dan banyak atlet disumbuhi artinya di sini kan ada interval berapa kita buat saja 25 sampai sampai berapa ya? 45 lebih ya buat aja 25 sampai berapa 25 sampai 30. Kemudian, kita buat interval lagi. 25 sampai 30. Terus, ini nambah berapa? Jadi nanti, di sini interval berikutnya. 30 sampai 35. Nah, dan seterusnya. Nah, 25 sampai 30 itu ada berapa jumlah negara yang memenuhi? Ini. Satu, dua. Tiga. Empat, lima. Enam. Maksudnya ini ya, 6 ya. Kali ini lebih ya. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas ya berarti ada sebelas dan seterusnya. Jadi yang intervalnya 30 puluh sampai tiga puluh Itu maksudnya dari soal yang di ya, paham? Ya pak, paham Nah itu maksud dari soal d. Kita lanjut jadi disusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara atlet jadi bagaimana itu dengan cara menggunakan histogram dengan data, -data catatan waktu disuluh ek dan banyak atlet disuluh jadi kita cara lain untuk menyusun di agrobatan itu tadi caranya ya, kalian susun tentukan Kemudian pertanyaan seperti apakah yang mudah untuk dijawab dari susunan diagram batang yang baru di dari diagram batang yang kalian bentuk tadi, saya seperti ini. Kira-kira pertanyaan yang cocok penyajian data ini apa? Kalian kan sudah disajikan di sini ada interval waktu, ini interval waktu, ini jumlah. Berarti pertanyaannya yang tepat adalah. Kita menentukan banyaknya jumlah atlet ya yang masuk di suatu interval dalam diagram ini. Misalkan, berapa banyak atlet yang dapat menempuh waktu dalam interval 30-35. Nah, itu salah satu contoh pertanyaan kalian buat sendiri. Ya, ya boleh 25-30. Bisa? Iya, Pak, bisa. Nah itu maksudnya yang nomor. D. Kita lanjut. Nanti pekerjaannya dikumpulkan dalam satu file PDF. Ya. Ditulis di buku, kasih judul, terus di foto, ke PDF, jadikan dalam satu file. Nanti di upload. Ya. Nanti saya sediakan. Yang kemarin masih banyak yang belum mengerjakan. Nah, yang belum-belum, segera diselesaikan. Yang nomor 2. Dari data catatan waktu para atlet cabang lintas alam pada gambar 7.4, lengkapilah kolom frekuensi pada tabel 7.2. Nah, ini sudah disediakan tabelnya, kalian bisa menentukan. Ada interval catatan waktu 27 28,59. beberapa jumlah atlet yang masuk di interval ini? Termasuk negara tadi ya. Jadi 27 sampai 28,528 menit lebih 59 detik ya. Ini menit detik ya. Jadi kalau kita lihat di diagramnya 28 sampai pada tadi yang pertama 28 sampai oh 27 sampai 28,59. Ini kan enggak sampai 29 ya. Berarti kalian hitung Yang kurang dari 30. Jadi ada berapa? Ini? 1 2 3 4, 5, 6, 7 ya. Nah, nanti kalian teruskan sendiri bisa bisa Pak jadi ini menentukan banyaknya negara atau atlet yang waktunya antara interval ini sampai ini. akan nanti diselesaikan kemudian yang B buat histogram yang menunjukkan banyaknya atlet yang menyelesaikan romba lintas alam dalam tiap interval catatan waktu nah satu batang untuk interval waktu 31 nol ke sampai 3259 ke. Ini telah digambarkan pada histogram di bawah ini. Sudah dikasih contoh saat 31 sampai ini dibulatkan menjadi 30 Nanti 27 nanti berimpi ini ya. Jadi dari tabel ini kalian gambarkan 31 sampai 33 ini 31 sampai 33 ini 31 sampai 33 dan ditunjukkan disini ada 4 negara 31 sampai 33 ada ini 1 2 3 4 ya. ini ya Nah, kalian lanjutkan Dari tabel frekuensi ini Namanya tabel distribusi frekuensi ini Kalian sajikan dalam diagram ya, batang Sudah disediakan sampai 49 ya Bisa? Ini tinggal digambar di sini C, interval waktu manakah yang memiliki jumlah atlet paling banyak? Nah ini frekuensi ini menyatakan jumlah atlet kalian disuruh menentukan interval yang mana yang jumlah aktifnya terbesar terbanyak atau so, diagram batangnya yang tertinggi itu di interval mana kalian sebutkan 31 sampai 33 atau 33 sampai 35 dan seterusnya kemudian D. Untuk yang B, bentuk dari susunan batang-batang data pada histogram Jadi bentuk dari susunan batang-batang pada histogram Menunjukkan distribusi dari data-data yang ada Nah, distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar Seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun Dan di mana data sangat sedikit Apa yang dapat kamu simpulkan dari distribusi kata catatan waktu para atlet di atas artinya sini ada ada atau tidak tentang waktu, waktu yang menyimpang jauh. jadi ada yang misalkan ada salah satu atlet itu waktunya hanya satu menit yang lain di atas berapa tadi yang lain, di atas 25 menit Nah itu namanya menyimpang ada nggak di sini artinya dia tidak menyebar tentang waktunya itu mengumpul ya sama ya tidak selisih jauh selisihnya itu sedikit atau rata-ratanya bisa dirata rata sama waktu tiap negara itu ke waktu rentang waktunya adalah sekian sekian sekian itu tidak ada yang berbeda jauh nah itu maksudnya yang apa yang dapat kamu simpulkan dari distribusi dan data catatan waktu para di atas jadi di sini sudah terlihat kita tabel ini ya Apakah ada yang sangat rendah? Waktunya sangat cepat? Tidak ada ya di sini ya. Nah, kalian simpulkan. Jadi, contoh misalkan, dari sini saya baca, mayoritas atlet berlari dengan waktu di bawah 31 menit. Mayoritas itu hanya sebagian. Ada di sini yang di bawah 31 menit? Ada. Ini, nah, ini antara 25 sampai 30, ternyata ada hanya satu. Kemudian, hampir tidak ada atlet yang berlari dengan waktu lebih dari 39. Kalau 39, di sini ada. Jadi, kalian bisa menentukan. Data yang ada Jadi kalian membuat kesimpulan Dari histogram yang di atas tadi Data yang menunjukkan bagaimana data tersebar nah, Maksudnya tersebar ini adalah Data yang berada di mana tidak ditemui data apapun Artinya keadaan ada catatan akhir yang menempuh dalam waktu sekian nah, Sebutkan waktu berapa yang tidak ada yang menempuh Kemudian di mana datanya sangat sedikit, hanya sedikit salah satu. Jadi sebagai contoh tadi mayoritas atlet berlari dengan waktu di bawah 31 menit, itu kan hanya sedikit. Kemudian hampir tidak ada, hampir tidak ada, itu artinya tidak ada sama sekali. Yaitu yang berlari dengan waktu lebih dari 39 menit. Jadi 39 menit itu di sini. Hanya ada satu. Kalau kelihatan ini ya. kecil kan hampir. Artinya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Itu hanya kemungkinannya satu kurang. Kurang dari. Dikatakan hampir ya. Minimal. Maksimal satu. Kalau tidak ada sama sekali. ya Berarti nol ya di sini kalian sebutkan. Jadi yang 2D itu kalian simpulkan tentang data diagram di atas penyebarannya pada interval mana data atribut yang tidak ada waktu yang ditempuh oleh satupun atribut atau hanya salah satu hanya sedikit ya data yang sangat sedikit, ya maksimal satu itu di interval mana? Mungkin yang tidak bisa di waktu yang tidak ditempuh, hampir semuanya atlet. Jadi kalian tentukan kemungkinannya di mana, interval berapa? Yang tidak ada sama sekali misalkan, boleh tidak ada sama sekali atau hampir, tapi di soal nomor D ini yang ditanyakan itu tidak sama sekali, tapi sangat sedikit artinya ada ya. Nah, silahkan dikerjakan sudah saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan radian 7DT ada pertanyaan? sudah cukup ya, ya pak. Nah, silakan bekerja nanti diupload di kom tugas yang tersedia. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.